Oke, okay, silakan Anda mulai dengan project baru. Kemudian, silakan tambahkan device simulator dan input system ya, dengan menggunakan package manager. Kemudian, kita pasang device simulator. ya, Gunakan landscape. Ya, landscape phone uh, seperti ini, contohnya. Karena kita akan membuat game yang uh, tampilannya landscape. Jangan lupa untuk men-setting juga input system, di-analysis, um, input debugger, kemudian Anda aktifkan simulate touch input from mouse and pen, ya. Jadi, siapkan seperti itu. Oke, okay, uh, mari kita lanjutkan dengan membuat uh, bola yang akan dilontarkan, ya. Untuk itu, di sini kita akan uh, lakukan klik kanan, pilih 2D object, Kemudian Anda pilih uh, physics dynamic sprite. Oke, okay. 2D object, physics, dynamic sprite. Nah, di sini kita beri nama ball, ya, bola. Anda lihat ada bola di layar seperti ini. Nah, apa perbedaan antara create to d object biasa dengan yang dynamic sprite ini? Kalau Anda pilih yang dynamic sprite, maka secara otomatis Unity akan menciptakan sebuah objek, ya, dan otomatis menambahkan beberapa komponen di dalamnya yang menyebabkan objek itu bersifat dinamik ya jadi pertama dia ada collider oke okay. untuk eh, collider ini kan ini ya eh, kotak tidak terlihat yang digunakan untuk eh, kalkulasi tabrakan atau sentuhan dengan objek lain rigid body ini yang membuat objek ini bergerak ya jadi sesuatu suatu komponen yang bisa dipengaruhi oleh Uh, engine physics seperti gravitasi atau daya dorong, oke. Okay? Jadi, otomatis sudah ada komponen-komponen yang disertakan ke dalam objek ini. Kalau kita jalankan, maka bolanya uh, akan jatuh ke bawah ya, karena terpengaruh gravitasi yang dihandle oleh uh, rigid body. Nah, kita akan ubah dulu warnanya menjadi merah. Teman -teman. Kemudian kita siapkan lantai di bawah sini. Ya, klik kanan di hierarki. To di object sprite square. Oke, okay. kita bikin uh, floornya ya atau ground to floor, oke. Okay. Kita uh, buat agar skalanya besar. 50 20. Kemudian X-nya di 0, Y-nya mungkin 14. Uh, sorry minus 14. Nah seperti ini. Oke okay, kalau anda merasa ini kurang pas, anda bisa naikkan atau turunkan seperti ini. Uh, warnanya saya set hijau. Ya eh, seperti ini. Oke okay. kemudian uh, supaya ada collision dengan bola, maka groundnya harus diberi komponen ya. Di sini kita beri komponen uh, collider. Tapi kita pilih yang box collider. Oke. Okay. Nah kita akan coba jalankan Ya Nah kita akan bikin bolanya memantul Oke okay. Oke okay. untuk membuat bolanya ini menjadi bonceng uh, apa namanya uh, Bisa melontar-lontar begitu ya Boncengnya ada boncinessnya Maka Anda harus menambahkan material di sini ya Oleh nah, karena itu kita siapkan dulu file-nya Klik kanan, uh, create folder Beri nama materials Kemudian di dalamnya kita Create object uh, 2D Sorry, bukan 2D ya Tapi physics Pilih physics material 2D Oke okay. uh, Beri nama physics Bold Kemudian anda klik di sini ada bone Sinus, Anda bisa atur nilainya misalkan 0,5. Kemudian Anda klik bolt kemudian di bagian material Anda drag physics bolt ini ke material di sini. Nah, kita akan coba tes, jalankan dulu. Ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau bikin apa namanya? bangunannya ya, menggunakan balok-balok square yang sama, oke. Okay. Oke, okay, kita uh, buat sebuah uh, balok lagi ya. Kita uh, kita akan pilih square lagi di sini. Oke, okay, kemudian kita akan scale. Sedikit, y-nya kita scale. Oke, okay, kita akan ganti warnanya menjadi cok. Seperti ini. Oke, okay. lalu kita akan atur apa, posisinya ya. Oke, okay, sebentar. Ini seperti ini. Ya, yeah. Ken okay, kurang kurang tinggi ya. Nah, ya. Yeah. Oke, okay. kita beri nama block. Dan um, agar dia terpengaruh dengan gravitasi ya, jadi kita harus tambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah box collider. Kemudian dia juga harus punya rigid body 2D. Okay, pastikan uh, apa namanya uh, dia bisa jatuh ya kalau kita uh, jalankan ya ketika dihantam oleh bolanya oke, okay, kita akan duplicate bloknya seperti ini teman-teman kemudian kita akan posisi blok keduanya kita atur X nya seperti ini oke okay, dan kita duplicate lagi kita atur posisi Y-nya ke atas seperti ini. Kemudian rotasinya kita miringkan 90 derajat. Ya, seperti ini. skillnya nya kita besarin kali Panjangin ya. Nah, seperti ini. Oke. Yang ke lantai 2-nya ya, teman-teman ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan duplicate semua. Kemudian kita geser ke atas seperti ini, oke. Okay. Kemudian, kemudian kita pindahkan yang paling atas ke sini. Nah, seperti oke. Okay. Kita coba apakah ter, um, kita lihat ya, ini kan bangunannya ada semacam ronggeng ronggang ya. Nah, kalau kita jalankan uh, bangunannya terpengaruh gravitasi sehingga nanti kita akan coba tabrakan dengan si bola agar bangunannya uh, roboh, oke? Okay. Oke, okay, langkah selanjutnya kita akan bikin pivot, titik titik pivotnya, dimana kita akan membuat spring join, semacam uh, koneksi antara bola dengan pivot tersebut, sehingga kita bisa mensimulasikan banyak hal, misalkan slingshot, atau breaking ball, gitu ya, uh, dimana bolanya akan terikat dengan titik pivot tersebut. Nah, karena itu kita ciptakan objeknya, 2D object, sprite, lalu pilih sorry fisik ya fisik kemudian pilih static sprite nah ini kita akan dulu menjadi circle sorry ya kita kita rubah dulu bentuknya menjadi circle saya ulangi lagi Sebab ini circle oke okay. kemudian kita tidak perlu collider teman-teman. jadi kita remove collidernya kemudian Uh, pastikan body type-nya Untuk warna, saya set hitam dan agak transparan ya. Karena ini hanya digunakan sebagai titik acuan atau titik pivot. Uh, scale kita kurangin. 0,5. 0,5. 0,5. Oke. Okay. Kemudian kita atur posisinya agak atas. Seperti ini. Oke. Okay. Kita geser. Seperti ini ya. Uh, mungkin terlalu kecil ya, 0,7 0,7 0,7 sedangkan bola merahnya, kita geser juga ke belakang sedikit dan tas atas nah, kita akan bikin apa ya semacam spring joint semacam koneksi, tali begitu ya tali yang bisa melar juga, kemudian kita akan coba uh, menghancurkan bangunan ini dengan melepaskan bolanya, seperti seperti breaking ball ya. Oke okay, untuk nambahkan uh, spring joint, caranya adalah anda tinggal klik bolanya dulu, oke. Okay. Kemudian anda add komponen di sini, carilah spring joint, oke. Okay. Spring joint itu d uh, Kemudian ke, pada bagian connected rigid bodynya, anda drag and drop static sprite ke situ ya. Harusnya ini di rename aja ya. Jadi kita rename jadi pivot, nah seperti itu. Oke okay, jadi bolanya sekarang e, terattach ya tercantolkan dengan si pivot oke okay. kita akan lihat ya kita poi ya seperti itu nah dia ya, teman-teman bisa lihat jadi seolah-olah ada semacam e, tali penghubung yang tidak terlihat antara si bola merah dengan si pivot oke okay. bila bila ini ingin anda bisa atur berbagai macam Property, di sini, ya, distance ini adalah jarak antara pivot dengan bola, di mana uh, jaraknya uh, berubah akan berubah sesuai uh, posisi awal bola tersebut. Oke, okay? damping ratio ini untuk memperlambat, ya, ada semacam rem begitu, ya, uh, yang mengurangi velocity dari bolanya. Oke, okay? dan Anda bisa coba yang lainnya, ya, supaya uh, Anda bisa mendapatkan uh, simulasi yang Anda inginkan.